Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Begitu banyak tentunya Cidukan kegiatan dari hidup kesengan kita Kita lihat di kabar pertama nih ada Cidukan Abang Fatih tentunya sedang berada di lokasi syutingnya Bunda dan Papa Aduh Masya Allah Begitu banyak orang-orang baik Orang-orang yang tulus juga mensupport Leslar Family Kita makin bergadar dan kagum apalagi Tentunya kepada Abang Fatih Yang selalu sadar dengan kamera ini anak luar biasa Semakin pintar, makin gemas, makin soleh Masya Allah Kita lihat di beberapa tanggapan komentar Begitu banyak respon yang diberikan Di antaranya akun Mama Eva 77 Mengatakan dimanapun kameranya Pasti dia tahu Tuh, Masya Allah Ada juga tanggapan dari Zahmi Kui Mengatakan Timnya pas seneng banget ada bayi yang bisa diajak main Luar biasa Happy banget ya ketika bertemu dengan Abang El Yang orangnya juga aktif banget Luar biasa Kemudian selanjutnya kita lihat juga cidukan Selanjutnya ini ada cidukan makanan Pesanan Bunda Lesti Katanya tuh masya Allah Luar biasa Terima kasih dede saleha udah suka masakan Mamah masya Allah banget nih banyak makanan yang dipesan oleh Bunda Lesti ini langsung dari Mama Disk Kitchen, para ya Tentunya, Bunda Lesti Kejora memesan banyak makanan Ada si Omai juga, aduh warga Konoha pasti lapar banget nih ya pengen banget ngicipi makanan yang dipesan oleh Bunda Lesti, Masya Allah Kita lihat juga di beberapa tanggapan komentar juga, memang banyak juga diberikan Diantaranya dari akun Priyono Nugroho 121398 mengatakan "Masya Allah ada acara apa ya Min? Apapun acara leslar hari ini, semoga dilancarkan dan berkah. Banyak banget makanannya, enak banget, kayaknya bikin ngiler," katanya tuh. Ada juga tanggapan dari Gina Naila Zahra, "Mungkin bikin video klip," katanya tuh bersahabat tuh, "Masya Allah, mudah-mudahan berkah." Barokah dan semoga apapun yang dilakukan oleh Bunda Lesti dan Bapak Bihari ini Selalu diberikan kelancaran dan sukses Amin Kemudian selanjutnya persahabat Disimak juga Kita lihat di sini ada Cidukan Cidukan tentunya di lokasi syutingnya Leslar hari ini back to Mbak Kalingan Subuh Wow dari subuh tuh persahabat ya Persiapan untuk syuting bersama Leslar Dari subuh dipersiapkan Masya Allah, luar biasa Bismillah lancar untuk syuting hari ini kita lihat juga berikutnya ini ada Cidukan juga tentunya di lokasi syuting work in progress katanya persabet ya semoga dilancarkan selalu hanya doa terbaik yang selalu kita berikan untuk idola kesayangan kita dan kita lihat juga banyak doa doa yang diberikan. Di antaranya dari kun Fatimia Leslar, semoga dilancarkan dan sukses untuk semuanya. Amin. Ada juga tanggapan dari BSG, Duke, mengatakan, amin, adegannya salah satunya ada di lokasi rumah idola kita ya. kutunggu karyamu kesayangan Leslar Family. Amin. Masya Allah. Bismillah saja, untuk singgang terbaru Bunda Lesti selalu ditunggu dan dinant dinantikan pastinya oleh kita semuanya. Kemudian juga selanjutnya, bersama disimak nih outfitnya, Bunda Lesti. Wow, harga dan tentunya kualitas memang luar biasa, merek Zara. Baju yang dikenakan oleh Bunda Lesti mencapai 999.900 rupiah Masya Allah, berkah untuk Leslar. Mudah-mudahan tentunya rezeki idola kesayangan kita bisa nular ke kita semuanya. Amin. Doakan juga untuk kita semua yang mudah-mudahan selalu sehat, makin kompak, makin solid untuk warga Konoha Dan semoga apapun yang dilakukan, mudah-mudahan selalu lancar, selalu dipermudah Amin, alamin. Dan yang pastinya para sahabat, kita juga masih menunggu cidukan lain Hingga kabar terbaru berikutnya, jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV Yang akan selalu memberikan kabar terbaru